Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dari akun Instagram mom I Thing. Insya Allah selalu bersama Yana doakan ibu Ayah selalu ada buat jaga kalian tulis mom I Thing di akun Instagram pribadinya dan terlihat di sini Mom Aiting bersama seluruh keluarga sedang berfoto bersama ya di liburan kali ini. Dari postingan Mom Aiting tersebut sontak mendapatkan komentar dari beberapa sahabat dan netizen ya. Salah satunya dari Diaz Aiting Ting Masya Allah, love you dan mohon maaf lahir batin untuk Mom Aiting dan seluruh keluarga. Kemudian juga dari Santi20, sel selalu ibu dan sekeluarga, love you untuk ibu dan semuanya. Kemudian juga dari Sabat Desi, momen romantisnya, panas, love you, hebat untuk semuanya. Kemudian juga dari Ina, Minah1, bu sampai kapan liburnya, Teh Ayu, izin Brownie sama Rijin Resting Star? Sampai kapan ya? Wah, sudah ada yang kangen, Ayu ting-ting nih ya di layar TV dari rir 20 ke Ayu pulang tanggal 22 dapat input dari mana Mbak Ayu pulang tanggal 22 kita tunggu saja ya kapan pulangnya keluarga Ayu Tinting dari liburan Insya Allah setelah pulang pastinya Ayu Tinting akan muncul lagi nih di layar kaca menemani kebersamaan kita semua yang ada di rumah ya mulai dari brownies TV kemudian juga ada di Polsore Sore Insyaallah pas sore akan tayang sebentar lagi. Dan juga malamnya ada di lapor pas. Setelah itu juga ada di racing Star Indonesia Dangdut. Pokoknya kalau liburannya sudah selesai pastinya Itting-Ting akan balik lagi ke layar kaca menemani kita semua. Dan di sini ya Ayu Ting Ting bersama keluarga lagi liburan nih ya di Trans Studio Bandung bersama Reza, Carlos, dan semuanya. Dan di sini adalah momen Happy nih ya, Ayu Ting Ting foto bersama dengan salah satu sahabat nih dari titin 5425 Happy Holiday. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting adalah orang yang sangat baik ya, dan ramah tentunya, berfoto sama siapa aja Ayu deh ya. Nama juga dengan fans, dan dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting. sini Ayu menulis sangat bersenang-senang. Hari ini, terima kasih Trans Studio Bandung. Ahai, ah, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, dan terlihat di sini ya kebersamaan seluruh keluarga nih yang lagi liburan di Trans Studio Bandung. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga liburannya menyenangkan dan bisa kembali pulang. Ke rumah ya Dan bisa menghibur lagi nih Di layar kaca sudah banyak yang kangen Sama Ayu Ting Ting Dan dari Syifa Syifa sini menuliskan juga nih Di akun instagram pribadinya Sampai ya? di Ibis Bandung Wow tempatnya sungguh sangat Nyaman dan menarik banget Ya so kapan-kapan Mimin insyaallah kesana deh Pengen ya ketemu langsung nih Sama Ayu Ting Ting yang cantik Dan baik hati dari postingan Syifa tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya. Dari angka sabali 20 sama-sama cantik, Ramadani 558 love you, Menes meira cantik semuanya. Love you untuk Ayu Titing dan Syifa Syifa. Dan di sini juga dari Ami 6338 dah lu bikin kayak gini dong. Wow, ini merupakan referensi ya jalan-jalan sambil lihat referensi untuk dahulu lu kayak makin maju. Dari Eni Herawati Fariz gak ada bosnya lihat Kak Ayu. Love you, T. Dari Ayu Azhari Khairuddin siapanya Mbak Ayu tuh yang pakai kok mirip Mbak. Dan di sini juga dari Mustika 19980829 Kapan Ayu mulai live di TV lagi Min? Udah ada yang kangen ya sama Ayu Ting Ting Pengen lihat lagi Ayu Ting. -ting layar televisi nih ditungguin aja ya mbak insyaallah ayu dan sekeluarga segera pulang dan pastinya segera muncul lagi deh di layar televisi menemani kita semua dan dilansir juga nih dari akun instagram mom aiting bersantai sore di ibis hotels ibis bandung ya terlihat di sini suasananya sangat nyaman nih jadi semua keluarga bisa kumpul dan duduk bareng dari angka Bali 20 the Rozak family love you dari Ainun Yuliani 67 semoga deh halu sama kayak gitu ya Amin love you Terima kasih doanya Ainun Yuliani 67 kemudian di sini ya dari Asri Yulia keluarga bahagia Dari Satarwati bersantai bersama keluarga tercinta Rozak Family. Wih, di sini memang sangat terlihat banget ya. Kebersamaan Ayu Tinting ban juga semua keluarga. Oke, okay, sahabat semua yang berada di mana saja nih? Selamat menyaksikan ya keseruan Ayu Tinting bersama Bilkis nih yang lagi main di Trans Studio Bandung. Pastinya seru banget bagi sahabat semua! Selamat menyaksikan, selamat malam, dan selamat beraktifitas kembali untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.